Selamat siang rekan-rekan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bisa dengar kita-kita? Bisa Baik, ya, terima kasih uh, set Baik, senang bisa ketemu kembali Walaupun secara virtual pada siang hari ini uh, Untuk berbagi Hal-hal yang selama ini Tetap menjadi perhatian teman-teman sekalian Khususnya apa yang kita lakukan dalam konteks perlindungan warga dalam kondisi saat sekarang di mana kita semua sedang dihadapkan pada permasalahan pandemi covid 19 hal yang juga sering kali teman-teman ingin ketahui adalah apa yang sudah kita lakukan dalam kerangka kerjasama internasional dalam aspek politik luar negeri mengupayakan satu mekanisme bagi penanganan berbagai masalah yang muncul akibat covid 19 hal, -hal tersebut tentunya sudah menjadi tampilan uh, Diplomasi dan politik luar negeri Indonesia uh, Selama, selama uh, Pandemik ini berlangsung Dengan demikian telah banyak Inisiatif yang kita lakukan Dan uh, sekarang sebenarnya sudah masuk Pada upaya pembahasan yang bersifat uh, Mendalami uh, uh, usulan-usulan Indonesia Yang kemudian Dikonkretkan uh, melalui kerjasama internasional Teman-teman sekalian uh, Mungkin dalam kesempatan hari ini Kita akan lebih uh, mencoba lebih efek, efisien lagi dalam pelaksanaan test briefing mungkin akan kita lebih fokus pada langsung merespon beberapa pertanyaan yang kawan-kawan sampaikan uh, sementara saya hanya memberikan sedikit pengantar saja karena pada prinsipnya dari tab, dari uh, tabulasi hal-hal ini, tanya rekan-rekan secara fokus lebih menanya, menyangkut terhadap masalah-masalah perlindungan warga dan saya sangat berterima kasih dan senang sekali sudah bergabung oleh Mas Yuda yang selama ini selalu menjadi vokal uh, point kita dalam penanganan masalah uh, perlindungan warga negara. Dan beberapa terkait inisiatif politik luar negeri kita dan diplomasi, uh, nanti Pak Rizal, uh, TLC Kepala BDSP, akan memberikan masukan karena Pak Rizal kemarin ikut hadir dalam pertemuan uh, Tujuh ya tujuh negara Enam ya. negara ICG eh, yang membahas mengenai kerjasama eh, internasional dan sekarang atas usulan Indonesia telah masuk ke beberapa eh, modalitas kerjasama yang lebih bersifat konkret. Dengan demikian kita tidak lagi berbicara mengenai tataran ide tapi sudah berbicara mengenai bagaimana eh, masuk ke satu kerjasama konkret yang saling menguntungkan dalam kerangka internasional. Teman-teman sekalian. Uh, saya coba langsung masuk saja ke berbagai isu yang diangkat teman-teman melalui rekapitulasi pertanyaan yang disampaikan. Uh, saya hanya akan menyam, uh, merespon satu dua hal terlebih dahulu dan selanjutnya mungkin Pak Yuda akan merespon hal-hal uh, yang terkait uh, perlindungan warga secara spesifik atau isu-isu tertentu ataupun isu-isu pada, uh, pada garis besarnya. Uh, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang secara fokus melihat follow up dari masalah kapal ikan Tiongkok yang dihadapi oleh anak buah kapal kita. Beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri sebenarnya sudah cukup menjelaskan dan memberikan updating yang sampai, setidaknya sampai hari Minggu kemarin menjelaskan posisi terakhir dari upaya perlindungan yang dilakukan kita dalam konteks uh, luar negerinya. dalam hal uh, tindak lanjut oleh duta besar kita di Tiongkok, yang dapat kami sampaikan adalah uh, duta besar kita di Beijing telah bertemu dengan pejabat konsuler yang disebutnya, ya. pejabat konsuler uh, Kementerian Luar Negeri Tiongkok untuk membicarakan menindaklanjuti pembicaraan selanjutnya uh, sebelumnya. Dan pada intinya kita mencatat komitmen dari pihak Tiongkok untuk uh, melakukan investigasi, memastikan uh, informasi yang kita sampaikan, uh, informasi awal yang kita sampaikan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Masker selesai semua. Pada saat ini hampir selesai. Begitu selesai karena maaf ini ada suara yang masuk nih. <tuh> Baik, teman-teman sekalian. Barusan ada yang berbicara mengenai masker, ya. Mungkin karena saya tidak pakai masker, memberikan <tuk> <tuk> briefing ini. Uh, yang saya ingin garis bawahi, pada tanggal 11 Mei, tetap besar kita di Beijing telah bertemu dengan pejabat konsuler dari Kementerian OPGRT untuk memintakan update atas uh, beberapa penyampaian informasi yang dilakukan tadi sampaikan Indonesia sebelumnya. Secara garis besar yang dapat kita sampaikan, kita mencatat dari komitmen dari pihak Tiongkok untuk melakukan investigasi atas hal-hal yang kita laporkan, termasuk tentunya berinteraksi langsung dengan pihak pemilik kapal atau dalian grup. Mengenai hak-hak anak buah kapal, informasi awal yang kita catat bahwa hak-hak mereka sebenarnya sudah disampaikan ya, sudah disampaikan melalui di agen, dan untuk itu sekarang adalah keperluan untuk melakukan investigasi lanjutan bagaimana proses penyaluran atau penyampaian dari hak-hak tersebut ke pihak anak buah kapal. Dengan demikian proses ini terus berlangsung setelah kita pada hari minggu lalu di Jakarta berkomunikasi dengan duta besar, besar Tiongkok di Jakarta dan selanjutnya ada tindak lanjut dari hutan besar kita di Beijing. Jadi teman-teman sekalian yang kita garis bawahi dalam kesempatan briefing ini adalah adanya komitmen dari pemerintah Tiongkok untuk benar-benar melakukan investigasi sehingga pada waktu nanti kita akan bisa dilaporkan hal-hal e, yang menjadi e, perhatian kita bersama. Dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan bahwa pihak Tiongkok sangat terbuka untuk mendapatkan informasi lanjutan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Jadi dengan demikian, data-data yang nanti akan kita sampaikan bisa ditindaklanjuti pada pihak yang terkait di Tiongkok sendiri. Untuk selanjutnya, saya akan mengundang Pak Yuda untuk berbicara mengenai berbagai hal spesifik yang diangkat oleh teman-teman sekalian menyangkut masalah kehidupan warga. silakan Mas Yuda. Terima kasih Pak faisal Pak Rizal, teman-teman media semua, salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Ini kami mendekatkan karena katanya press conference yang lalu suara saya agak kecil, Bapak. <laughs> Mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik. Kami mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. <coughs> Pertama, mengenai pelindungan warga negara kita yang ada di Malaysia. Dari Anadolu menyamai, menanyakan pekerja migran Indonesia ilegal di Malaysia. Ada yang tidak tersentuh bantuan sejak awal MCO? Bagaimana pelindungan Kemlu terhadap warga negara yang statusnya undocumented seperti ini. Jadi dapat kami sampaikan uh, data terakhir uh, upaya yang sudah dilakukan oleh enam perwakilan uh, kita yang ada di Malaysia yaitu KBRI Kuala Lumpur, KJRI Penang, KJRI Johor Baru, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching dan KRI uh, di Tawau. Uh, hingga uh, Sejak awal April hingga saat ini total sudah diberikan bantuan sebanyak Dua Kami ulangi, dua penerima bantuan. Lalu kemudian, melalui kerjasama yang baik dengan berbagai macam komunitas masyarakat, komunitas masyarakat juga sudah memberikan bantuan sebanyak seratus Jadi, secara total terdapat 348.000 843 penerima bantuan jadi dapat kami sampaikan uh, tentu upaya yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana bantuan-bantuan tersebut dapat menjangkau warga kita yang paling rentan dan paling terdampak terhadap MCO uh, yang uh, diterapkan oleh Malaysia nah uh, untuk itu kemudian uh, perwakilan uh, bekerjasama dengan seluruh komunitas uh, sudah e, melakukan bantuan tersebut dan ke depan akan terus kita tingkatkan, menyesuaikan dengan e, kebijakan MCO yang saat ini sudah diperpanjang oleh e, pemerintah Malaysia. Nah bagaimana terkait dengan pelindungan bagi undocumented, e, bagi e, pemerintah Indonesia, bagi perwakilan NERI tentu selama dia adalah warga negara Indonesia maka kita akan berikan bantuan. Kita tidak uh, melihat apakah statusnya documented atau undocumented. Jadi selama mereka warga negara Indonesia, maka mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perwakilan Republik Indonesia. Nah, uh, dalam hal ini uh, kita juga sudah uh, mengidentifikasi bahwa warga kita, pekerja migran kita yang berstatus undocumented dan juga pekerja harian lepas, ini adalah salah satu kelompok yang paling terdampak terhadap uh, kebijakan uh, MCO. Nah, oleh karena itu bagi yang undocumented dan pekerja harian lepas ini menjadi sasaran utama kita Nah dalam hal ini KBRI kita di Kuala Lumpur sudah membuat Google Form untuk bisa melakukan pendataan Jadi warga kita yang membutuhkan bisa melakukan pendaftaran secara online Karena memang tantangan terbesar tantangan terbesar yang kita, yang kita hadapi saat ini adalah data Karena banyak warga kita yang tidak melakukan lapor diri Nah terutama khususnya yang undocumented ini Jadi datanya tentu kita harapkan e, berdasarkan pengaduan yang masuk ke, ke, kepada perwakilan Dan juga informasi yang diberikan oleh berbagai komunitas e, masyarakat Indonesia yang ada di e, Malaysia Lalu e, terkait dengan pertanyaan update tentang kasus ABK Longsing tadi sudah dijawab oleh Bapak Jubir, kami hanya menambahkan terkait dengan proses yang ada di dalam negeri. Jadi 14 ABK kita saat ini sedang dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Baris Kemporli. Nanti hasil penyelidikan tersebut tentu akan digunakan untuk proses penegakan hukum baik nanti di Indonesia menurut hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia maupun nanti akan dikerjasamakan dengan pihak RET untuk mendukung uh, penyelidikan yang saat ini juga sedang dilakukan oleh pemerintah RIP. Lalu pertanyaan yang lain uh, terkait uh, dari uh, Manai Cisimun, berapa jumlah imported cases dari klaster TKI yang baru pulang dari negara lain? Jadi dapat kami sampaikan, uh, Kementerian Kesehatan baru saja menerbitkan uh, surat edaran baru mengenai protokol kesehatan bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri, termasuk dalam hal ini tentu pekerja migran. Nah, untuk uh, jumlah imported cases, jadi berdasarkan protokol tersebut, semua warga negara Indonesia yang baru tiba akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dalam bentuk PCR test atau rapid test, rapid test dua kali. Nah, hasilnya ini tentu nanti uh, angka uh, detailnya uh, ada di Kementerian uh, Kesehatan. Tapi dalam hal ini kami dapat sampaikan bahwa untuk uh, klaster TKI yang paling banyak, yang paling banyak tentu adalah kedatangan dari awak kapal uh, yang bekerja di kapal Pesia. Yang uh, dapat kami sampaikan bahwa uh, hingga hari ini uh, jumlah yang sudah dapat kita fasilitasi kepulangannya sebanyak 15.386. 15.386 uh, ini sudah dapat kita fasilitasi kepulangannya. Beberapa langkah untuk mencegah imported cases sudah kita lakukan. Kita sudah meminta seluruh perwakilan RI yang memfasilitasi kepulangan tersebut untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat dan juga pihak prinsipal atau operator kapal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan dan juga melakukan proses karantina sesuai dengan uh, ketentuan uh, kesehatan yang berlaku di negara setempat. Sehingga harapan kita uh, hal ini dapat meminimalisir kasus-kasus imported cases pada saat mereka tiba di Indonesia. Termasuk antara lain adalah beberapa sudah melakukan uh, rapid test. Lalu kemudian pertanyaan dari suara Pembaruan terkait dengan uh, kasus wni terkonfirmasi COVID di Arab Saudi mengalami peningkatan termasuk korban meninggal dunia, apakah dapat dijelaskan mengenai kenaikan kasus ini. Jadi dapat kami sampaikan per hari ini, tercatat di Saudi, di Arab Saudi, 71 warga negara Indonesia confirm positif COVID-19, lalu 17 diantaranya, 17 sudah sembuh, 71 confirm, 17 sembuh, dan meninggal dunia 12. 12. Nah, berdasarkan uh, informasi yang didapat dari KJRI uh, Jeddah dan juga KBRI kita yang ada di Riyadh, Kasus paling banyak terjadi di uh, Mekah dan uh, Madinah uh, Terutama menimpa para pekerja migran kita Yang bekerja di sektor uh, driver sebagai pengemudi dan juga sebagai cleaning service ya. uh, Kami sudah berkoordinasi uh, dengan uh, perwakilan kita yang ada di uh, Arab Saudi Agar bisa mengkomunikasikan dengan otoritas tempat termasuk juga dengan pihak memberi kerja agar melakukan langkah-langkah pencegahan, antara lain adalah dengan melengkapi para pekerja migran kita dengan alat pelindung e, diri, sehingga dapat mencegah e, terjadinya penularan COVID-19 e, di tempat e, kerja. Lalu e, pertanyaan selanjutnya, e, untuk Kasus WNI terkonfirmasi COVID di Amerika Serikat bisa dijelaskan sebaran 60 WNI yang ter terinfeksi, uh, di mana saja uh, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan uh, data terakhir dari 60 warga negara Indonesia yang terinfeksi positif covid 50 di antaranya ada di wilayah Kerja KJRI New York, uh, sedangkan lainnya ada 4 ada di LA, 2 ada di San Francisco. Uh, dua di Houston Dan dua di Washington uh, DC Nah sedangkan uh, 12 WNI yang meninggal uh, Lima diantaranya ada di New Jersey Tiga diantaranya Ada di New York Tiga di Philadelphia Dan satu di Los Angeles Demikian Pak Fahiza, Yang dapat kami sampaikan Sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan teman-teman sekalian Terima kasih uh, Terima kasih Mas Yuda atas uh, Penjelasannya Sebagian besar pertanyaan dari rekan-rekan sudah selesai sebenarnya, sudah tercover oleh penjelasan Pak Yuda hmm. Tapi saya akan meminta Pak Rizal untuk sedikit berbicara mengenai International Consultative Group ya hmm. Oke, okay. Ini adalah forum yang uh, antara lain menerima inisiatif Indonesia terkait kerjasama internasional dalam penanganan COVID Ada satu pertanyaan memang mengkait pada kerjasama internasional, saya persilahkan Pak Rizal yeah. uh, Uh, makasih Pak Faiza, uh, Pak Indah, teman-teman media sekalian uh, Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pada kecepatan ini, uh, sebagaimana yang disampaikan Pak Faiza, Saya akan sedikit menjelaskan pertemuan terakhir Ibu Menteri uh, Semalam tepatnya uh, pada Ministerial Coordination Group on COVID-19 Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau boleh Pak Faiza, saya kasih sedikit recap kegiatan Ibu dalam uh, satu minggu terakhir uh, pasca pertemuan press briefing kita uh, satu minggu yang lalu. Ada beberapa cluster kalau boleh saya sampaikan, setidaknya Ibu menghadiri uh, lima ratas dipimpin oleh Bapak Presiden. Uh, dari sekian banyak ratas memang fokus daripada pemerintah saat ini adalah penanganan mengenai COVID-19. Tapi yang paling utama yang memang menjadi apa namanya portfolio dari ibu menlu adalah terkait dengan pemulangan wni dari luar negeri yang memang secara khusus dibahas dalam ratas gugus tugas pada senin yang lalu uh, betul apa yang tadi disampaikan oleh uh, pak yuda intinya adalah bagaimana kita membalance antara kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negara pada saat yang sama tentu pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi yang bersangkutan, WNI kita akan kembali dari luar negeri. Keluarganya, masyarakat di sekitarnya, dan tentu bangsa Indonesia secara keseluruhan. Artinya, kita berusaha pada saat yang sama, mereka tidak menjadi apa yang kita sebut sebagai carrier atau menjadi imported cases yang berdampak kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Itu kira-kira inti daripada apa namanya, ratas yang membahas pemulangan WNI dari luar negeri. Yang kedua, klaster kedua tentu Ibu Menteri selama satu minggu terakhir Sebagai mantan disampaikan Pak Faiza adalah Fokusnya penanganan mengenai ABK atau WNI yang ABK WNI yang baru, yang yang kita apa, ikuti bersama uh, Perkembangan kasusnya uh, in Tiga hal yang uh, dilakukan oleh Ibu Menlu uh, Terkait dengan penanganan ABK WNI kita adalah tentu Berkoordinasi terus-menerus dengan perwakilan tadi sudah disampaikan oleh Pak Faiza, bagaimana memastikan hak-hak dari uh, ABK kita untuk mendorong terus proses uh, investigasi. Yang kedua, tentu juga Ibu Menlu mengikuti beberapa pertemuan di tingkat menteri untuk membahas mengenai hal ini dan juga pihak-pihak terkait lainnya, tentu uh, dalam kerangka untuk terus memperbaiki uh, proses. Uh, Pengiriman dan perlindungan bagi ABK WNI kita bukan saja menyelesaikan kasus yang saat ini Tetapi tentu ke depan kita harapkan hal ini tidak berulang Yang pasti adalah untuk memastikan proses perbaikan dari seluruh uh, sektor uh, aspeknya Baik sejak di dalam negeri hingga uh, di luar negeri itu juga menjadi bahasan dari Rapor tingkat menteri yang diikuti oleh Ibu Menlu Dan tentu terakhir adalah Ibu Menlu sendiri Sebagaimana diikuti oleh teman-teman Bertemu dengan 14 ABK WNI Pada hari minggu yang lalu uh, Beliau langsung bertemu Dan uh, berkomunikasi langsung uh, apa, Bahkan To some extent Beliau berbicara dari hati ke hati Dengan para ABK sebetulnya apa yang terjadi Sehingga mendapatkan informasi dari para ABK itu sendiri langsung sehingga beberapa informasi sebelumnya yang beliau dapatkan dari perusahaan ataupun pihak-pihak lain terkait, beliau bisa konfirmasi terhadap ABK, termasuk Ibu Mendo juga namanya berbicara langsung dengan orang tua almarhum Effendi Pasaribu kalau tidak salah yang apa namanya untuk menyampaikan langsung belasungkawa beliau itu terkait dengan ABK kluster ABK yang terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Faiza adalah terkait dengan kerjasama internasional ada dua hal yang Ibu Menlu lakukan dalam satu minggu terakhir yang pertama beliau komunikasi dengan Menlu Estonia sebagaimana kami sudah sampaikan dalam press briefing yang lalu pada intinya Menlu Estonia saat ini Estonia saat ini adalah presiden dari DKPBB untuk bulan Mei dan Ibu Menlu dan Menlu Estonia berbicara tentang terkait dengan presidensi dari Estonia Pada bulan Mei ini yang menitik beratkan pada uh, dua hal tentu yang dibahas oleh Ibu Tentu pertama adalah bagaimana DKPBB merespons uh, tentang COVID-19 uh, ini Terus terang hingga saat ini DKPBB belum uh, memiliki keputusan uh, final mengenai apa, respons dari DKPBB untuk bagaimana yang terbaik untuk mengatasi COVID-19 ini dan konsultasi antara Menlu Estonia dan Menlu RI berfokus bagaimana memastikan energi DKPBB dapat fokus untuk bisa berkontribusi hmm. dalam menyelesaikan atau berapa namanya paling tidak mengadres beberapa isu terkait dengan COVID-19 ini khususnya yang terjadi di Uh, pada PKO-PKO kita atau uh, apa namanya, peacekeeping operationnya PBB di mana Indonesia adalah salah satu pengirim PKO yang terbesar Karena impact atau dampak dari COVID-19 juga suka tidak suka akan berdampak kepada pasukan perdamaian PBB Yang ada di beberapa misi PBB di uh, dunia Dan tentu juga yang utama adalah bagaimana memastikan DKPBB bisa mendorong adanya apa yang disebut dengan ceasefire selama COVID-19 ini sehingga beban daripada daerah-daerah konflik tidak semakin berat dengan berlanjutnya konflik dan di saat yang sama menangani masalah COVID-19 ini. Dan terakhir Ibu Menlu tekankan mengenai pentingnya terus menjaga nilai-nilai multilateralisme. Uh, di Khususnya di Dewan Keamanan PBB untuk dapat bisa terus menjadi dasar dalam penyelesaian isu-isu global yang dihadapi dunia saat ini Terakhir, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Faiza mengenai Ministerial Coordination Group on COVID-19 uh, Semalam Ibu Menlu uh, hadir dalam pertemuan rutin dua mingguan Menteri-menteri uh, uh, luar negeri sekitar 16 negara, semalam dihadir oleh 11 negara yang uh, enam, eh, yang lima negara uh, kebetulan berhalangan pada kesempatan itu, Ibu Menlu menjadi lead speaker, bicara utama yang berapa namanya, memfokuskan pada pembahasan rule of private sectors in supply chains during uh, COVID-19 pandemic. mana sebagaimana teman-teman ketahui, Indonesia sudah menggagas satu semacam platform, sharing information platform, uh, bagaimana peran dunia usaha atau sektor swasta maupun BUMN untuk bisa berkontribusi dalam penanganan COVID-19 ini, di mana uh, Ibu Menlu pada semalam menyampaikan uh, platform ini bisa dimanfaatkan oleh negara-negara, 16 negara tersebut untuk menampilkan perusahaan-perusahaan maupun BUMN mereka yang bisa memproduksi alat-alat kesehatan, di mana ekspertis, Kapasitas maupun sumber daya dari perusahaan-perusahaan ini dapat dipul di platform tersebut Sehingga masing-masing bisa mengetahui siapa yang bisa memproduksi apa Kebutuhannya apa dan kekurangannya apa yang bisa ditopang oleh negara lain di di dalam 16 negara ini Sehingga dengan adanya platform bersama tersebut, informasi bersama tersebut Masing-masing apa namanya sektor swasta kita, 16 negara tersebut maupun BUMN dapat melink Kebutuhan dan kekurangan mereka sehingga mereka bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk memproduksi alat-alat kesehatan, yang bukan saja untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing negara, tetapi diharapkan juga dapat berkontribusi untuk pemenuhan alat-alat kesehatan di tingkat global. Dari berbagai apa, komentar yang disampaikan oleh negara-negara anggota ICJ tersebut, mereka mensupport uh, inisiatif Indonesia ini dan akan mendorong apa namanya seluruh apa paling tidak perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas di masing-masing negara untuk memproduksi alat-alat kesehatan tersebut untuk masuk dalam platform tersebut sehingga betul-betul platform tersebut bisa dijadikan dasar bagi bagaimana mendorong atau mempercepat proses produksi alat-alat kesehatan buat negara-negara 16 itu dan juga untuk dunia ada beberapa hal tentu yang masih harus dibahas terkait dengan standarisasi terkait dengan sertifikasi dan kewajiban untuk memenuhi peraturan di masing-masing negara tentu itu menjadi bagian dari pemerintah nanti bagaimana pengaturan selanjutnya tetapi paling tidak apa, apa, apa, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menlu mendapatkan support dari 16 negara tersebut sehingga insya Allah ini adalah uh, apa namanya, ide konkret yang disampaikan oleh Indonesia karena dari sejak awal Ibu Menlu sampaikan bahwasanya kerjasama saat ini harus dapat dirasakan oleh rakyat Konkret tidak hanya sebagai statement politik Karena statement politik tidak bisa menyelesaikan masalah Yang bisa menyelesaikan masalah adalah kolaborasi nyata Sehingga bisa memenuhi kebutuhan rakyat kita Terkait dengan alat, alat kesehatan maupun vaksin insya Allah kedepannya Demikian Pak Faizah apa yang bisa kami sampaikan Demikian teman-teman terima kasih atas perhatiannya Terima kasih Pak Rizal Teman-teman sekalian, kalau teman-teman mengikuti uh, semua aktivitas Ibu Melu uh, yang selalu, selama ini selalu hadir dan mendampingi adalah Pak Rizal. Jadi kalau Pak Rizal menyampaikan informasi terkait kegiatan Ibu, uh, banyak hal yang Pak Rizal lebih tahu dari saya. Dengan demikian bisa dikuat dengan uh, seyakin bahwa itu sudah betul-betul menjelaskan apa yang menjadi aktivitas uh, Kemlu, khususnya Ibu Menteri Luar Negeri dalam paruh kegiatan dari waktu ke waktu. Teman-teman sekalian ada setidaknya satu juga pertanyaan yang belum dijawab tadi, apakah mengenai update bantuan internasional untuk penanganan covid di Indonesia? Uh, sebenarnya uh, terkait bantuan-bantuan yang datang ke Indonesia, uh, penyeluruhannya tetap melalui Satgas uh, dan KEMBlu dalam hal ini membantu memfasilitasi, uh, memberikan semacam uh, komunikasi dan memastikan berdasarkan need assessment Negara-negara mana saja yang memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan? Pada hari kemarin kita juga mendapat komunikasi dari pihak Vietnam bahwa mereka siap memiliki kesiapan untuk memberikan bantuan uh, terkait alat-alat kesehatan, uh, termasuk diantaranya uh, MES, PPE dan uh, alat uh, uji coba uh, COVID dan lain-lain. Jadi terus berjalan dan uh, me mekanisme bantuan kerjasama tersebut difasilitasikan oleh Kemlu kemudian disalurkan melalui uh, Satgas ada uh, follow up pertanyaan ya, sebenarnya kami uh, uh, masih mengkait masalah TKI atau WNI kita di luar negeri uh, saya jawab satu saja saja mungkin Pak, uh, Pak Yuda ya ada hmm. pertanyaan hmm. dari luar media mengenai uh, penggerebekan yang dilakukan oleh otor otoritas Malaysia di beberapa tempat yang sedang dalam kondisi lockdown dan didapatkan sekitar 421 WNI yang dalam hal ini adalah surat-surat keberadaannya di Malaysia tidak tepat atau ilegal kami sudah mendapatkan laporan ini dari Rutan Besar di Malaysia kemarin memang sudah ada komunikasi antara aparat otoritas Imigrasi Malaysia dengan pihak perwakilan Dan tentunya e, Melalui komunikasi Yang sudah terlangsung e, Pihak KBD akan memberikan Fasilitasi kekonsuleran bagi mereka Dan e, memberikan Fasilitasi dan juga e, Memastikan hak-hak mereka Selama berada di tensi keimigrasi yang terpenuhi e, Dari pengalaman yang lalu-lalu Mereka yang e, terpa, Atau katakanlah e, tertangkap melalui satu proses uh, penang, uh, imigrasi biasanya setelah dibawa ke detensi akan direpatriasi ke Indonesia dan dikembalikan nanti proses selanjutnya akan bisa kita ikuti setelah mereka tentunya menyelesaikan masalah hukum terkait pelanggaran keimigrasiannya dan uh, selama mereka uh, tetap di tempat detensi yang dilakukan pihak Malaysia satu pertanyaan secara spesifik mengenai ABK akan dijawab oleh Mas Yuda. Dari CNN Indonesia. Terima kasih eh, Pak Faiza. Kami mencoba merespon pertanyaan dari Mbak Riva ya, CNN Indonesia. Terkait eh, sejauh ini eh, sudah ada 14 ABK, WNI ABK yang kembali ke tanah air, ini terkaitnya dengan kapal longsing, dan apakah mereka dikarantina di satu tempat? Eh, kalau dikarantina, di mana lokasinya? Eh, dan ada pertanyaan, eh, ada saudara ABK krus yang bisa langsung pulang ke rumah. Mungkin kami coba uh, jawab satu persatu Jadi pertama, terkait dengan 14 ABK dari Kapal Longsing 629 uh, telah tiba di Jakarta melalui fasilitasi yang diberikan oleh KBRI Seoul dan juga Kementerian Luar Negeri tiba tanggal 8 Mei 2020. Nah, pada saat ketibaan uh, di Bandara Soekarno-Hatta dari pihak Kementerian Luar Negeri telah menyerah terimakan kepada barreskrim uh, Polri. Lalu ke-14 uh, ABK tersebut uh, dikarantina dan sekaligus ditempatkan di salah satu fasilitas rumah pelindungan milik Kementerian Sosial yang ada di Jakarta Timur. Nah, uh, dalam konteks ini, ya mereka dikarantina, uh, meskipun mereka sudah uh, dilakukan rapid test uh, sebelumnya di Korea Selatan dan hasilnya negatif, mereka tetap menjalani proses karantina sekaligus menjalani proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Baris Kim Polri lalu terkait dengan ABK Cruz, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri kesehatan mengenai protokol kesehatan yang baru bagi WNI yang baru tiba dari luar negeri maka seluruhnya wajib untuk menjalani tes PCR maupun rapid test bagi yang belum melakukan PCR di luar negeri, maka mereka wajib melakukannya uh, di Indonesia saat ketibaan. Dan kemudian sambil menunggu hasil mereka harus dikarantina hingga hasilnya keluar apakah positif ataukah negatif. Jika negatif uh, tentu dapat uh, langsung pulang ke daerah masing-masing untuk karantina mandiri 14 hari, tapi jika positif tentu akan dirawat di uh, rumah sakit. Nah ada beberapa ABK kapal pesiar kita yang sudah menjalani tes PCR di luar negeri. Jadi sudah menjalani tes PCR di luar negeri dan kemudian hasilnya negatif berdasarkan dokumen tersebut maka cukup dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara kedatangan dan jika negatif tentunya kita langsung bisa antar ke daerah asal masing-masing untuk menjalani karantina mandiri di daerah asal masing-masing. Demikian Bapak. Uh, ada sebenarnya per kita tidak membuka pertanyaan baru sebenarnya, tapi ada yang minta penjelasan lebih lanjut terkait hak-hak ABK yang sudah dibayarkan ya. Mungkin saya minta Mas Yuda untuk sedikit memberikan penjelasan lanjutan. E, dengan demikian lebih jelas lagi, teman-teman akan ketahui apa yang sudah dilakukan oleh pihak e, Dalian Fishing ya. Dalian. Dalian, Dalian Fishing Dalian dan Fishing. juga apa yang perlu teman-teman ketahui sejauh hak-hak yang sudah dibayarkan. Silahkan. Terima kasih Pak Faiz jadi sebagaimana teman-teman uh, juga sudah ikuti, uh, pada hari minggu yang lalu Ibu Menteri Luar Negeri uh, sudah uh, bertemu langsung dengan 14 ABK kita yang baru pulang dari uh, Busan, seperti itu. Dan Ibu sempat uh, melakukan interview uh, mendalami kasus-kasus uh, yang mereka hadapi. Terkait dengan hak-hak, ya uh, dapat kami sampaikan di sini bahwa uh, sudah ada santunan, beberapa sudah diberikan santunan, uh, tapi untuk hak gaji dan juga hak asuransi uh, masih terus diupayakan ini melibatkan beberapa pihak yaitu tentunya dari pihak prinsipal, operator kapal yaitu Dalian uh, Fishing Company lalu juga pihak agensi yang ada di RRT mm -hmm. serta pihak manning agensi yang ada di mm -hmm. Indonesia. Mm -hmm. nah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri uh, bekerjasama dengan Kementerian Lembaga Terkait yang ada di Indonesia saat ini sedang berupaya untuk mempercepat proses uh, penyelesaian tersebut sehingga Keseluruhan hak-hak uh, uh, para pekerja itu dapat segera dipenuhi sesuai dengan perjanjian kerja laut yang sudah ditentangi bersama. Terima kasih Mas Yuda. ini hanya mempertegas saja karena tadi saya sebutkan sudah dibayarkan, namun ternyata dibayarkan ada proses lagi yang harus diverifikasi karena ada beberapa partis atau pihak yang terlibat dalam proses nantinya um, pembayaran hak-hak mereka. Namun informasi yang diterima oleh Kaberi adalah dari pihak Kemdo yang menyebut Kemlu Tiongkok yang menyebutkan dari hasil investigasi mereka dengan pihak uh, pemilik kapal Hal tersebut sebagai sudah dibayarkan sesuai tenggat waktu kerja yang mereka lakukan. Teman-teman sekalian, uh, saya rasa sudah uh, cukup uh, pertemuan kita pada siang hari ini secara virtual. Terima kasih atas kesempatan rekan-rekan dan Tetap sehat, sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Pak Indah Terima kasih, Terima kasih